Kembali teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke dari dunia sampai akhirat Anjay. <guluh> Hari ini kita akan kembali mencari slot apa yang sedang gacor ya guys ya. Tentu saja dengan harapan semoga mimpi kita untuk Max Slot dapat tercapai Anjay GG Gaming adik-adik. Oke mari kita mulai mulai tuh gas kan. I need your blood. I need your <laughs> blood.